Ya, minasan, o genki desu ka? O oh, wa Kali ini gue akan membahas salah satu enggak sih, bukan salah satu kesekian kalinya gue akan membahas brand jam tangan dari Jepang yang kalian suka Nih, dia saiko oke. Okay, langsung aja, gua buka ya. Emm, ceng ceng ceng. Itu yang kalian lihat di sini: limited edition. Ternyata, saudara-saudara ini adalah... High-end, yeah. save the ocean. Nah, kenapa aku bilang high-end? Nah, kalian seperti yang kita tahu ya, Seiko kan udah merilis beberapa, atau mungkin nggak cuma beberapa ya, banyak jam tangan di kelas Prospex yang bertemakan save the ocean. Nah, yang ini adalah seri SLA. Lebih tepatnya SKU-nya ini adalah SLA055. J1, namanya juga SLA pasti udah high-end ya. Jadi bisa dibilang ini high -end nya Prospect. Modelnya adalah reinterpretation dari 1968. Nah, 1968 itu juga dulu uh, terinspirasi dari keberhasilan 62 Mas yang dilahirin tahun 1965. Nah, kacanya juga. Uh, curve sapphire ya dengan anti reflektif coating dialnya sendiri juga uh, blue sunburst dan ada gradientnya tapi gradientnya itu pokoknya Seiko menyatakan ini lebih ke resemblance di antartika ya sesuai dengan tema antartika terus untuk talinya sendiri dibuat lebih modern lagi tapi tetap nggak meninggalkan ciri khas uh, tapi serinya atau waflenya cuman ini lebih nyaman lagi, dia lebih tebal teksturnya tapi dipakainya jauh lebih nyaman nah yang bikin gua suka di sini adalah case nya case nya ini gak, gak cuman uh, stainless steel biasa ya tapi ini namanya ever brilliant steel apa sih ever brilliant steel? nah Seiko menyatakan ever brilliant steel ini adalah stainless steel yang lebih tahan terhadap korosi Ya, dibanding stainless steel yang lain nah movementnya sendiri dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 8L 35 yang dirakit cara handmade di studio Shizukuishi di Jepang dan itu adalah salah satu studio yang merakit movementnya Grand Seiko dan ini power reserve nya movement ini kalau terisi penuh kurang lebih dia bertahan hidup di uh, 50 jam nah untuk rotating bezelnya ini juga gue suka banget lebih berani ya model griginya mirip Southwood tapi bukan Southwood ya yang pasti cuman keren banget kalau yang dulu kan modelnya kayak coin edge nah ini lebih tajem-tajem ya modelnya gue suka banget cuman sayangnya untuk sekelas ini crownnya sih polos-polos aja ya biasanya crownnya kan ada ukirannya entah itu S or L tapi S it's okay It doesn't matter dan di belakang ini juga ada engrave limited edition beserta limited numbernya. Kalau on hands nya kayak apa sih? Nah ini yang paling gue suka Karena diameternya cuma 42 ya Tapi walaupun 42 ini sebetulnya nggak terlalu gede sih Nih kurang lebih seperti ini Jadi masih keren Dan yang pasti ini jam finishingnya keren Mewahnya kelihatan, Tapi kesan tool swatch nya juga masih keren dan silikon rubbernya dipakai juga nyaman banget tapi kalau emang mau ganti-ganti strap it's oke. Okay. dia kurang lebih look widthnya di 20mm jadi kalau kalian ada yang mau ganti itu 20mm ngomong-ngomong soal ganti strap nah kalian gak perlu khawatir kalau sana masih bingung karena Seiko SLA ini juga udah menyertakan si strap ini Nah strap ini yang ini bahannya dari fabric ya atau kain Cara pasangnya kayak cara pasang Nato tapi ini bukan just just another Nato ya Karena uh, si strap ini dia adalah Seichu ya. Seichu adalah teknik penganyaman yang khas dari Jepang Dan buat kalian yang udah nungguin si SLA ini jangan sampai kelewat ya Oke okay. Ini adalah SLA 055. Kalau kalian mau hunting bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com. Sebelahnya, oke kita lihat. Hmm. Nah kalau ingin tadi Antarctic Blue. Yang ini warnanya... Warnanya ada aksen goldnya dan dia warnanya lebih ke dark ya. Kalau gue bilang kayak ada green-greennya tapi kayaknya ini lebih ke arah black deh. Well nggak kalah keren sih. Antara yang ini atau yang ini sebetulnya kalian bebas pilih. Kalau ini rasanya lebih safe the ocean banget sesuai temanya. Kalau ini lebih ke original desainnya. Dua-duanya keren dengan finishing yang... Wah keren banget. Sorry gue... Gue hampir speechless. Gue biasanya kayak gini sih ngeliatnya karena udah mahal jadinya kayak ah yaudahlah gitu loh. Ini keren banget. Dan kalau kalian suka yang kesan mewah, yang ini lebih cocok karena perpaduan antara uh, warna gold yang ada di bingkai marker, di hands, sama di... Insert bezelnya Warnanya Sama blacknya itu Jauh lebih pas banget deh Jadi tool swatchnya Juga masih dapet Tapi mewahnya juga dapet Dan ini adalah SLA 057 Dan sama juga di sini ada Limited edition Beserta uh, Number limitednya Untuk spesifikasinya Juga masih sama And sini juga Ada additional Strap seicu Dan ini strap seijou-nya Warnanya adalah Olive green Atau dark green Dan gue rasa ini bukan hitam sih kalau di mata gua sini gua ngeliatnya hitam sih tapi untuk bayas pantulannya sedikit ini warnanya green jadi I think this is green tapi dark banget greennya ini bener-bener nice Ketebalannya juga pas beratnya juga pas bezelnya juga gagah finishingnya juga oke okay. ya walaupun sebetulnya gue sangat menghindari 42 mm sih tapi ini gila sulit banget buat ditolak so i think that's all everyone gimana udah gua racunin kan pasti kalian keracun deh mungkin ada yang enggak mungkin ada yang B aja mungkin ada yang melengos mungkin ada yang ngiler ya ya itulah gua gak cuma nge-review sih gue pengen sharing tapi keracun juga dan gua harap kalian keracun juga so boleh langsung cek di website kita. Jangan lupa uh, subscribe juga, uh, loncengnya, dinyalain juga. Siapa tahu ntar di next video gue bakal bawa something buat kalian, terutama para subscriber. Oke, okay? yang ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komen. Oke, okay? I think that's all, everyone. Gue mau menikmati ini dulu, yang mau hunting silahkan. So, everyone. Happy hunting and happy shopping and see you on the next video. Bye-bye.